Kali ini Karohimin ada di hutan Di samping kiri saya ada makam Di samping kanan saya ada eh, Kebun teman Di belakang saya, jadi kita mau ke Hutan Di hutan itu kita akan Perjalanannya cukup panjang Jadi buat teman-teman ya, ini malam Sekitar jam 10 lebih mau jam 12 Jadi kita sama teman-teman, di sini banyak Ada kopik, ada karobi, ada kaipan Jadi kita akan coba Ke situ ya, cari makanan cari apapun yang ada di sini. Oke okay, yuk lanjut. Jadi teman-teman saya ada di depan. Jadi kita akan coba buat cari makanan di malam hari. Cari makanan di sini hutan. Jadi gelap banget ya. Kita cuma alat uh, center seadanya. Di, eh, di depan saya ada teman saya. Jadi kita akan coba cari makanan. Jadi Karomim itu suka banget kalau cari makanan. Lihat. Ke, dia makan, dia makan, dia makan. di deh. Oh, dia dia makan. Dia dia makan, dia makan, dia jalan Dia makan, dia makan, dia makan. Ini, Halo, ini, anak-anak. Kampura, itu di kaluaren. Dia menyaksikan dari seorangnya. Astagfirullahaladzim. Oke, teman. Biasanya, kalau malam, itu ada e, ular Atat biasanya di atas bapu, ya? Seorang so ada, enggak? kalau sekarang nggak tahu nih karena kita nggak ngecek dulu biasanya teman-teman kalau di kebun bambu itu ada ular-ular pohon biasanya ada ular apa, tambang apa. ular koros Terus, dan ular hijau seekor merah nah Terus, tapi di sini ya. saya nggak belum lihat nih jadi kita jalan-jalan dulu ya sambil cari makanan lihat dulu nih, sini kebun bambu semua awi awi Kang ya awi aroma bambu basah Luarnya apa, ayo, basa basa luarnya apa kang bahasa orang bahasa luarnya apa kang bahasa luarnya bahasa luarnya bahasa luar bambu Siluman <laughs> sirsilomancang puyur ini teman ada pohon tahu ya kita belum dapat ular belum dapat hewan kita cuma dapat makanan lihat di sini percaya udah hamil ini ada makanan teman kita mau makan nanti di situ cari tempat yang lebih dekat oke di sini gelap ya kita habis muter-muter ini sebenarnya enggak saya yang sayang syuting nih ada karobi juga channel karobi ya channel keren. Oh, di depan tuh ada oh lihat sama, -sama. <laughs> harga panah salam bos salam bos hmm. nikmat Kita silbur buru kita koplo ya. Ada jambu air. Tadi kita nggak sempet ke video karena tempatnya cukup ekstrim banget. Ya udahlah, pokoknya kita udah dapet sama tim tapak legenda nah, di sini. Ada tapak legenda. pc biru biru, kameramen biru biru juga. Saya ini lagi ngonten, Siap. jadi nggak pakai ya. Jadi di sini kita mau uh, makan, makan jambu air. Kita bareng sama tim tapak legenda. Waduh seru nih. Ini ada jambu air ya. Lihat besar banget ui. <tuk> ui. Oke sebelum kita makan kita Bang mau dong bawa mau dong Oh iya sosialakan Mau, mau <tuk> ya mau mau <tuk> mau ya pengen sih <tuk> <tuk> <tuk> Oke baca Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Ah <tuk> Bismillahirrahmanirrahim mm. Rasanya manis gurih sedikit agak pedas <tuk> <tuk> Oke Jadi di jambu airnya itu agak kesat sedikit, emm enak. B, tahu ya B, apa penting? Wah ya, wah Ukurannya kecil, teman mana, Lihat, hmm, mentoknya. Lihat, hmm, manisnya. Hmm, oh, lihat, teman ya, Nah, gatung. dong. Wah, nah, lihat. Bersih, kita makan hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Belatung hmm. Jadi teman-teman Kalau si jambu airnya terlalu mateng oh, Biasanya iya. ada makhluknya Atau belatung ya. Kita belah dulu ya Belah Makan langsung Hmm, hmm. ya yang kumanya tuh nahe saya. enang bagian. tuh guys liat banget hmm. hmm. rasanya agak keset keset tapi enak banget hmm. di belakang saya pemakaman kita ada di tengah hutan mantap banget kita habis syuting hmm, channelnya karobe ya tapak legenda juga. Jadi jangan sus, jangan lupa subscribe Tapak Legenda dan ya sama Karobi lihat. Hmm, mantap. Dodi, minum dulu. Kerasa ada kayak berat. Berat. Heeh. Geser down ke sini Oke, okay, teman. Ini maju, Bi. Ah, karena udah malam, kita udah cukup lelah banget kita jalan-jalan sambil cari makanan, sambil cari hewan. Tapi tolah hewan. Maaf banget, teman. Kita belum dapet hewan. Kita cuma dapet makanan. Kita makan bareng sama tapak legenda. Jadi seru banget. Malam ini seru banget. Jadi kita akan besok akan lanjut lagi. Sekarang udah selesai. Karobi juga kasihan belum kebagian. Ini sedikit lagi. <laughs> ya udah, teman. Apapun makanannya kita sikat. Dadah. Dadah.